Oke, buat lu semua yang pengen tahu tentang Yoobi kilas baliknya dulunya. Oke, lu tonton ini. Apa yang kita lakuin pedang nggak ngerugiin mereka? Terus kata siapa? Kalau kamu punya Tuhan, kamu minta izin sama Tuhan. Allahu Akbar. Gila, <dıolah> cepat <dıolah> banget. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gua di channel Ivan e Android wow. Oke okay, guys ya Masih tetap kita ngebahas lagi Untuk VOB Voice of Pro Ya Gue masih nih, sekarang ini kalau lagi rame rame banget, lo cek deh konten-konten gue itu sendiri Gue masih membahas-membahas lagi kelas balik tentang V.O.B Berikut dengan interviewnya, berikut dengan informasinya, berikut dengan fakta-fakta menarik tentang V.O.B oh! Nah kali ini ada lagi yang berbeda lagi tentang masa mereka awal dalam arti di bikin itu sendiri Jangan lupa subscribe nya, like dan kemenya lonceng detiknya. Oke okay, buat lo semua yang pengen tahu tentang Vobi kilas baliknya dulunya. Oke okay, lo tonton ini. Transmisi ketemu lagi. Wih, god allow me please behind songnya nih. Nah penciptaan awalnya nih. Jurnya got to me please to play music Panjang banget Terus yeah. uh, itu isinya kayak Singkatnya aku minta izin ke Tuhan buat uh, main musik Karena manusia banyak yang bilang musik itu haram Oh oke okay. ya, Aku okay. aja minta izinnya ke Tuhan Oh <laughs> Seru <lah. laughs> Jadi ketika dibilang si cewek ini sendiri Tiga cewek ini sendiri Aku ya kita bilang si Marsha itu sendiri Ya notabenenya memang dulunya adalah guru ngaji masa sampai sekarang dibilangnya apa ngaji kadang-kadang sering ngajar juga dikit ya maksudnya gitu loh sering ngajarkan juga iyalah kalau misalnya temannya minta mengajarkan iya tuh om dia pasti Bismillahirrahmanirrahim ila samadir wa wa shakut rabbia wa huqrat wa ilal ارضت والقطم فيها في ربيها يا ربي Nah, intinya dibilangnya cewek seperti dia, yang pintar ngaji, ikan ya lulusan NTS, jilbab, nggak boleh main musik. Katanya musik itu haram, dia curaca kemana? Langsung ke Allah. Jadi lo sampai dengan sekarang tuh musik, ya kan walaupun dengan ada tentangan, ada rintangan gitu, ada tantangan, ada rintangan, ada aral, ujian lagi kan Tapi mereka tetap terkenal kok, sampai dengan sekarang, berarti udah setuju sama Bisa ada kemungkinan ke sana kan, ada kekekahan di situ sendiri. Lanjut, Gaston. Indolensi itu menurut aku ya. Oh, perbedaan. Ma Maksudnya emang gitu masa harus sama semua Oke oke oke Jadi itu masalah hey. intoleransi ya Iyalah tuh buat semua ya kira Emang harus ya gitu. Kita udah diciptakan memang beraneka ragam Allah pun udah ngasih dibelanye gitu loh Dengan hal-hal yang berbeda Kenapa harus sama ya Kadang-kadang kita pikir juga aneh juga sih memang gitu loh Kenapa harus disamakan semuanya harus parsisa makan dia. Ya? Gila loh, dibilangnya mereka itu kadang-kadang kok -kadang bisa main musik, memang benar -benar ada pesan-pesannya loh, dalam orasi-orasinya jelas banget gila. <laughs> capek, lanjut. Ya misal Ya itu nggak boleh main musik, nggak ya, boleh main musik. Terus pakai hijabnya kok gitu, gitu. Oh. Hmm. jangan jangan ini hijab yang terlalu panjang. Pakai hijab main musik apa? Nah kita tuh kayak muak gitu, kenapa sih kita main musik doang tuh dibikin ribet sama orang uh -uh. Padahal yang main musik kita Nih, ya. paling galak, <laughs> paling sering kasih <masing> ini <laughs> gitu. Terus kita tuh kayak, abah kok orang-orang tuh banyak yang ngehujat kita sih Banyak yang ngeritik sama apa yang kita lakuin, padahal gak ngerugiin mereka Terus kata si kalau kamu punya Tuhan, kamu minta izin sama Tuhan Allahu Akbar ya, Jadilah lagu itu ini apa nih? got a lovey please to play music like new, infinity studio 6 Oke, faktor menarik untuk ini ya grup band Metal Voice of Baceprod Ini telah meluncurkan sebenarnya untuk video musik Untuk lagu dari God Love Me Please To Music. Ya, Ini kan kalau misalnya diluncurkan dari hari Kamis ya Tanggal 7 bulan 10 2021 Di Youtube Nah ini bernuansa serba hitam Video musik lagu ini sendiri adalah Video musik lagu V.O.B yang disutradarai oleh Bu Palma. Nah, dalam video klip ini sendiri terlihat Tirda Marsya Kurnia vokal ini gitar ya. Vidi Ramawati, bass dan ICT Aisah drum. Ini terlihat dalam berbagai disana. Ada salah satu yang menarik adalah beberapa pesan yang disampaikan dalam video musik ini. Dua pesan tersebut adalah I wish for a world free from sexual harassment. Atau artinya aku berharap dunia tanpa kekerasan seksual dan stop changing people names just because you cannot pronounce them berhenti mengubah nama orang hanya karena kamu tidak bisa menyebutnya ini kayaknya aneh memang benar. jadi menariknya pesan ini juga sebenarnya disampaikan untuk berbagai musisi dan aktivis lainnya hanya saja lebih seringnya ataupun yang terkenal untuk Firenit sendiri adalah untuk di POB keren lanjut dulu ya ini keren jadi gini ya gitu mereka itu buat lagu di ya apa mereka itu buat lagu adalah hasil curhatan atau curhatan kepada Allah maksudnya gitu Curhatan kepada Tuhan dijadikan lagu ya kan dan ini berharap bahwa lu semua denger gitu ya yang dinyanyikan itu sendiri eh, iya seperti ini sendiri ada bahasa intoleransi terus I'm not the criminal ya iyalah hijab itu bukan kriminal gitu loh dia bukan kriminal kok nggak boleh main musik hanya hijabnya doang gila pesan-pesannya itu nyambung banget, kena banget dan ini udah bergemar viral di seluruh dunia lo iyalah terakhir ini udah di beberapa Eropa masih gitu kan Ah, bela lanjut lah gila, cepat banget, Oh gila Wah gila, iramas kayaknya kayaknya. kalau misalnya yang viral bener-bener banget banyak banget dukungan daripada metal Indonesia maksudnya gitu loh ya kalau bisa dibilang bilang orang-orang metal Indonesia gitu loh karena dia ini berani memadukan di lagu ini sendiri memadukan itu tadi gue dengar itu ada isyak skaregenya terus ada ya itu rock juga kerasnya juga dan juga dari si Widih kan dari si Idih men kecil hijab katakanlah dia kecil hijab lu main ini sekarang ini yang di sini aja dia dari di Bangkok nih masuk Manggung ya kan lu belum tonton lagi nih, di eropa lagi coba lu tonton lagi gila lanjut uh Aduh, masih gak masuk di akal buat gue gitu loh Tiga cewek Dengan alat musiknya Yaitu dia kan yang kita lihat itu sendiri ya Terlihat di mata itu sendiri terlihat dari mata itu sendiri Drummernya Siti sifki Idiom main bass <laughs> Marsak lokal Gitar Tiga cewek Biasanya kalau minta emotif gak ini Apa dibandingkan yang ini kan tapi mereka gak rock <laughs> Ya kan, itu jelas dong Udah gitu, jarang-jarangnya cewek ya kan, mungkin kalau kita pernah ada dulu, dulu banget itu tahunnya, gilang. apalagi di tahun lama banget lah, gitu loh. Pernah tau ya, tiga darah kali, apa? Puspita darah, kalau masalah salah, mungkin itu kali ya namanya, ya. <guluh> darah puspita atau pisah darah, ya. Ya itulah, seperti itu lah ya kan. Ada loh tiga. Tapi mungkin, akan kapan gua gua bantu untuk dia ya, ya, gitu loh. intinya gini ya Indonesia itu sendiri memang melahirkan musisi-musisi keren semuanya cuman anehnya lebih terkenal di luar daripada di Indonesia itu sendiri bener kan? di Indonesia terkenal mungkin hanya sekelintir bahasanya di belanya yang mengenal dari dunia rocknya. Kalau untuk Yobi bener dong? ya kan? karena musik yang ditampilkan mereka itu sendiri bukan tema komersil kalau tema komersil mungkin mereka sudah masuk ya dalam artian untuk video klip yang sudah disiarkan di E, apa dibilangnya stasiun TV swasta, cuman lebih seringnya mereka tampil di interview atau wawancara ya nggak bener kan gitu, ya ya kan, nah cuma uniknya ketika mereka manggung mereka sekarang sudah sejajar, bukan hanya di dibilangnya untuk artis musisi Indonesia ya musisi luar pun ya. iya, cewek bro, Garut, <laughs> tahu sendiri kalau Widi itu main bassnya aja dibilangnya sambil manasin itu tungku api apinya masih pakai tungku bukan pakai cetak-cetek loh yang terakhir ini kayak cetak cetak-cetek dulu gitu pakai tungku yang disemprong di tip tiup pakai apa pakai arang bakar Ah, gitu loh. Seram itu gimana? Ah, gokil lah. <laughs> Oke, okay, lanjut Oh, udah selesai. Gokil. Oh. Ya keren keren keren keren. Nice cockyul. Okay, okay. Aduh, gua lagi ya. Nanti gua akan kasih part selanjutnya lagi. Ada lagi loh di sini masih panjang ya dimannya. Ya. Kan Kalo misalnya lo pengen nonton video originalnya udah tonton di sini atau belum bisa nonton ya. Maksudnya di Vob nya dong langsung channelnya kami in ya kan jangan lupa subscribe nya dan apa view nya subscribe nya juga untuk bantuin ke Yogi oke okay? ya jangan lupa juga subscribe nya like dan comment nya untuk di gua oke okay. ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh